Welcome to my tom holidays dan hari ni aku akan membuat base dinner dia. Base nya biasa-biasa aja sih tak ada yang menarik. Tetapi kalian bisa abang saja kerana di sini teman aku sudah kembali setelah lamanya tidak dua jumpa akhirnya bisa main dan yah kita terus aja ke storynya ya. Yeah. Oke. Okay. Di hari kelim busa itu, aku memperkenalkan temanku dengan SP Farmingku sekaligus biar gampang cari item-itemnya dari hostel mopnya. Ya, karena mau cari item-itemnya itu kadang rada susah, tapi nggak tahu sih kalau kalian baginya nggak susah atau susah gitu. Di sini aku melihat perangnya temanku agak aneh, atau apa mungkin perasaan aku aja ya? Ya, aku aja nggak tahu sih. Sini aku tambah basah basi terus kena ada bersama temanku Temanku juga membantu aku memperluaskan kawasan ini Tetapi dengan batas yang aku sudah tetapkan ya Karena kalau kelebihan gitu, enggak cantik gitu Sambil-sambil aku memperluaskan tempat ini, aku mau bilang Kalau aku di sini orangnya cacat bullying Jadi mohon maaf jika kalau aku di sini kurang berkreatif tetapi temanku bilang kalau kita itu bermula dar daripada bawah Dan harus terus berjuang seperti kalian melevel kan karakter diri kalian Karena orangnya, aku orangnya agak suka menyerah Jadi aku terus belajar sehingga level IQ aku meningkat ke depannya Yang mudah-mudahan sih Welcome today, 52. 52 Hari ini aku di sini sedikit boring dan memutuskan untuk sedikit PvP sama temanku. Walaupun pada akhir-akhirnya gua sama temanku, ya mati banyak kali ya. Yeah, <laughs> Maklumlah ya, yeah, kami sih enggak kisah pasal SP sih, tapi kisahnya sama item-item yang kadang hilang gitu. Kalau lambat ambil gitu. Aku merancang untuk membuat tingkat 2 itu untuk simpanan storage atau simpanan barang-barang random gitu. Tidak lupa aku memberi sedikit kerja kepada Fornix untuk mengumpul kaca. Ya kerana dia agak ada kerjaan gitu. Kita bagi kerja aja ya guys. Hmm, aku sebenarnya mau bikin enggak enggak enggak. Aku sebenarnya lagi bit-pik-pik-pikir bik nih mana ya tempatnya cocok untuk buat jalan keluar mungkin di tengah bawah aja gitu ya yeah. oh, mungkin sih ya yeah, okelah okay setelah beberapa kali berbincang dan mencari idea waktu pun sudah larut malam mari kita lanjut di next day guys orang ini nggak mau tidur nih Really bro Ok dah let's go Tak apa basa basa-basi Jom kita pergi ke Ney dan terus Where is the glass? Oh, thank you Good job, brother mantap, perfect guys, perfect, mantap. ini yang saya suka ini. Apakah kalian masih ingat yang gue bilang perangai teman gue itu kayak aneh gitu? ternyata jawabannya mau bikin rumah di pokok guys, di pohon pohon yang tinggi gitu. aduh, gue salah pikiran cow. Ya Ya, ini plot twistnya, bro. <laughs> Oke, okay, guys, lepas ini aku mau bikin sugarcane farm, ya, automatic farm gitu. Jadi, ya, tunggu kalian di diogowo. Oke, okay? sebelum itu, kita harus mencari item yang dulu, guys. Besok kita mau cari batu, guys. Let's go, let's do our job. Let's go. Rasanya di sini oke okay aja sih. Oke okay lah, di sini aja. bra Lihatlah manusia ini guys Ini orang paling pintar yang ada di muka bumi ini Mantap guys, ini goal 100% bakalan jadi ni Guys, hari ini aku mau bersantai di Nether gak sih? Aku mau bersantai di Nether. Mana tahu ada hal yang menarik gitu ya. Cuma explore gitu-gitu aja, jalan-jalan gitu-gitu aja ya. Ya, tonton sajalah guys. Yuk ke Nether, yuk ke Nether. Mari kita explore, lihat-lihat mana tahu ada yang menarik gitu ya kan. Waduh, ada Enderman guys. Oke, oh, oke. Okay. Du du du du du Aku dikurung cu, oh, Dia kepong oleh monster monster ini Aduh, mana ni cu? Orang mau explore, mau having fun Malah kena kepung ini Aduh Baru datang des Desk sambut hangat aku, guys Aduh, mana ni guys? Ini kalah mati kat gue Wah, nyaman gua sikit ni cu, gimana? ni? What the... Ini kalau aku mati lagi guys, gua tahu mau ngapain lagi, Cuk, mati. Kalau badan mati mat kali ini, aduh, misahin, Cuk. Uh. Please, jangan mati, jangan mati, jangan mati gua enggak mau mati, enggak mau mati. Uh. Terus jaga-jaga. Hmm. Mm, mati kau. Hmm. Ini barang gua dirembatnya ini. Memang sih terlihat sampai dalam aman-aman aja tapi di luar itu rusak semuanya, guys. Buat semua trying hard semua Ok lah guys, yuk kita balik yuk Gua dah malas Dikarenakan gua dah malas Jadi ya gua harus mengakhiri day kali ini. Ya Sampung day selanjutnya Ya penutupan selanjutnya guys Welcome to day 1660 Dan hari ini aku sudah membuatkan Membuat hal yang banyak Jadi ya kita akan penutupan Thank you so much for watching And see you guys in the next episode Episode selan selanjutnya aku mau bikin Yang ga mau bikin tapi mau upgrade Nere the best gua ni Okay, bye bye